alah nanti endi maning ya Allah aduh Terus, berpunyi, ya Allah aduh dalane endi maning dalane endi aduh dera war war war nang disipat ari ha Oke. Oh, kayak, kaya lampu ini kanak lampu ini, kaya. lampu ini kaya. Bira. Oh kayak lampu Oke kaya. kaya, kaya, kaya, kaya. Oke okay, ketemu. Aduh, dalannya sesek banget, kia nganti maning. Suaranya bis kerungu, kang bawor, karo MKD ya, anak kang Indra, nganti ke. Ya Allah, dalan sing bener nih sike, Bred, Bred, alabiung, alabiung, kucuku neng lama trotoke siap, ya perjalanan jauh, Bred, perjalanan bah jauh ya. Kaya. Allahakbar. Telono teman geng innalillahi assop lagi alhamdulillah nyong sudah ketemu kang MKd rek kunti merah dukun nanti, kunti merah Tombok pakai baju merah kita kibayin, ga liat cewek ini, ga liat cewek ini baik udah selamatkan Miki jeneng anak-anak, anak wang wadu ini, war? bor. wadu ini, war? anaknya siapa ini? siapa jenengnya surti? miskernal anak purung Miki jenengnya <sana> oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu, nama budaya, salam sejahtera oke, terima kasih malam ini nyong ada bantu Kang Bawar Misteri dan Kang MKD ya teman-teman. Tadi aku lihat di live ada cewek di tengah hutan. Teman-teman nggak -teman tahu nak siapa. Dan katanya di Tia tadi, di Sandra sama Dukun katanya geng. Ada cewek di sini teman-teman. Oke aku bantu cari ya teman-teman. Bantu doanya geng, bantu doanya. Dan nyong udah ketemu teman-teman nyong di sini geng. Ceweknya ini maring diurung ketemu ya Brad. Bukan nyong gulet dusut, nyong gulet dulu. Allah khabar Allah khabar, terima kasih aku dingin kita ini dengan abang-abang murub mumuhi terima kasih Allah people, thank you Assalamualaikum aduh aku situ cek cek suara bret cek suara cek gambar pak imin cek gambar cek suara oke kenyung oke teman teman terima kasih mbak mumi panjang umur murah rezekinya inyong sudah ketemu sama teman teman di sini ya geng allahu akbar stopin allahu akbar nyung kayak baru awas buri deh komik itu temenan gue awas gue lawan baju lawan berapa hah lawan lawan lawan lawan lawan lawan Oke, kok di mana sembunyikan anak wadon kae siapa sapa surti eh. Oke, weh. Teman-teman tadi aku lihat ada anak wadon dibawa bawah ya, geng. Oke, kita cari dulu, teman-teman. Yuk. 4 lawan 1 berani Bred. 4 lawan satu berani, oke. Teman-teman mohon maafnya nggak sapa-sapa ya, geng. Mohon maaf, teman-teman. Oke yang hadir di sini terima kasih panjang umur murah rezekinya mudah mana teman-teman. Oke terima kasih yang udah bantu share bantu like teman-teman. Makasih juga Mbak Mumi thank you. Oke nyong ora bisa sapa sapa geng ini masalah lagi urgent di sini tadi. temen nyong tadi lihat ada cewek di tengah hutan ya teman-teman dan dia katanya di Sandra seorang dukun teman-teman dan tadinya udah ketemu tapi ternyata dia bawa senjata geng. Oke berarti saya minta jangan berpencar teman-teman saya minta jangan berpencar. Jangan berpencar kita bantu teman-teman bantu doa ya geng jadi beberapa kalinya dua kali left ketemunya manusia geng bahaya banget geng jangan berpencar wak oke emaripin eh, terima kasih bantu share bantu tap tap layarnya teman-teman bantu tap lagi layarnya wak. aja aja doa doa geng aja doa doa geng innalillahi tadi dia lari ke sini kang assalamualaikum Oke Mbak Yaya, terima kasih selamat malam. Oke aku ngikutin Batir baik. Aja dalekan Bread sumpah. Aja ada misah Bread, aja misah temenan Aja misah. Bahaya banget. Ngelihat kayu di situ, ngelihat kayu, ngelihat kayu. Cawatunnya ayo operasi Bread. Oh, iya iya iya. Ya maksudnya maksudnya ngerayu ke, ke cawatun temenana apa medik pokok oh, aku soalnya Miki kok celuk-celuk lagi makan pecelelek lebih nyong ngorapa dia kosen Aduh dalannya kayak kayak banget ya geng halabi yong ada gending misteri di saat malam terima kasih kita kaya dalannya kayak kayak banget aduh priweknya kecewene marat ngendi maning urung kenalan acan jenengnya war surtina apa ya dawikem aja kem tamadiam las Allah kabar oke, moga sukses selalu bang, terima kasih oke, kita cari bareng ada Kang Bawor ya Stop, biro, lah, Jim. oke, jangan berpencar bareng-bareng bayi ya ini saya kayu, ini gede gitu nih saya kayu, oke okay, siap acang arang jenengnya lah oke, berat awas saya, gendrumen gendrumen ini seorang musim gendrumen ini harus ganti sekarang ultramen oke ini saya kayu, guys. Kang Kang Rika enggak wanake sapa, Kang. Kang. Halo, aduh ya Allah dalane. Aduh, Kang Rika enggak wanake sapa, Kang. Kang. Astopirola Jim. Aduh aduh aduh ya Allah kena ngerimin. Innalillahi kena ngerinyong Astopirola Jim. Kang. Mbak berhenti beranti, beranti, peng peng, peng beranti. Oh, innalillahi, astagfirullah. Neng, assalamualaikum. Kia ceweknya di sini, bread. Inyong ketemu, assalamualaikum. Ya Allah. Anaknya siapa nengkene bread inalilai inalilai ini yang bisaandra dukune astopilon Jim ayo kita coba bawa pulang langsung kita coba bawa pulang langsung assalamualaikum ya bread ya bread Allah kapar kayak kenapa manis kayak dukuna war kebrebor nyundulungi si batu kandulungi kayak kandulungi batir cewek ketikroyo kayak kagian war kagian war Oke, okay. Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, siapa jengini Mbak? Rika siapa jengini Mbak? Stopirlah Jim. Innalillahi. Assalamualaikum. Ya Allah, Rika, sadar sadar sadar, mbak. Sadar, sadar, sadar, sadar, sadar, sadar, sadar, sadar, sadar. Mbak jengini siapa tak kenalan di sini? Tak kenalan di sini. Jangan-jangan ini dukunnya di belakangnya, Wak Jangan-jangan ini dukunnya di belakangnya. Ya Bali, Mbak. Assalamualaikum. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bali hai, hai, hai, Allah akbar. Innalilahi. Innalilahi. Ya Allah wafar, as-tubilajim. Inna lillahi, inna lillahi. Ya Allah akbar as-tubilajim. Ya Allah, ya Allah as-tubilajim. War, as-tubilajim. Inna lillahi. Allah. Ya Allah, ya Allah. Inna lillahi. Ya Allah, as-tubilajim. As-tubilajim. Apa ralingnya? Ya Allah, as-tubilajim. Allah akbar Allah akbar Allah, Akbar. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tuh, tuh, tuh, tuh. Teneng, bread wadolnya dijaga neng neng dukun karo sosok Allah Akbar nyobot kebuk indah lillahi astagfirullah jim <tuh>, eh batire kebrek kumpul di baterai dia cakap tuan Dra, for. monitor <tuh>. hah? siapa siapa siapa sing ilang? Hah? Innalillahi. Sapa sing diculik? Allahu Akbar. Loh <tuk> nah, ih. Nah, <tuk> lah mau kan nyong kok nulungi nyong lagi. Melu ngisi wadon. Wis ora ana. Kamera <tuk> laptop iki. Aduh. Mge kene ketemu nang kene. Mntadhe meletak Aduh, kok malah digondol kayak iki wong nge sudah belajar, peng, aja bercanda peng, masa papat lawan Loro masa papat lawan lorong nggak kalah, kita bersatu bread, kita bersatu bread, okay, aja tuh atau bread, aja mentar lah, aja mentar, kita bersatu bread, aja mentar bread, iki kaliwang teluk loh, kaliwang teluk ya. yeah, yeah. yang betul, tepatnya di ya, ya ya, Allah bari, yang Ikaribangte lu pret bersatu kita teguh Allah wafat ya Allah. Innalillahi astopin lo Jim lah hilang alam kamu kamar aziz Iblis astopin lo Jim. Innalillahi Innalillahi bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Hajar pret. Stopin lo Jim. Ya Allah copi sapret. Acope sapret. Astopin lo Jim. Kaju. Wis kepate ini di seat. Kepate ini. Kepate ini. Kepat ini. Terus dewek ngeliat bareng-bareng oke, okay. atau nek orang fokus nggak, Allah Akbar ya Allah inalillahi, beri rusak-rusak apa ke? Oke okay, bawa kayu siap, nyongnya keli kamera baik sih, yang ngeliat kayu dingin, ngeliat kayu dingin tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, peng, bola batirnya nyong hilang sih, peng, kayu kayu di sana kayu wa, di sana kayu geng. Wis maning, Apa song nang tim? Oke. Itu depan cahaya apa maning? Itu depan ini token MKD dari oke okay, bantu-bantu 500 teman-teman bantu 500 biar nyongis semangat cari mas pepeng ya assalamualaikum oke okay, ini ini manusia bersekutu dengan iblis teman-teman saya yakin dia lagi melakukan ritual ada gadis cantik di sini teman-teman dan aku tadi coba nyelamatin gadisnya tapi tiba-tiba kenapa teman aku satunya hilang oke okay, ya geng teman-teman jadi ini gak tahu ritual apa yang jelas ada cewek di tengah hutan tadi nyong lihat teman-teman Astagfirullahaladzim aku coba bawa pulang tapi dia udah nggak mau teman-teman kayak dia itu nggak sadar diri ya teman-teman dia nggak sadar diri kayak dia pakai daster warnanya coklat teman-teman Allah ya Allah tutup suaranya Inilah kita hajar teman-teman bantu doanya kita coba hajar ya teman-teman Oke, okay, fokus. Kang, jangan kadoan, Kang. Aku cari ceweknya. Kamu cari kamu kamu cari dukunya, ya. Aku cari ceweknya. Setuju nggak, geng? Allah Akbar. Oke, okay, nyong cari ceweknya aja. Bahaya, soalnya dukunya. wakil gede banget kok. Nyomikir, ada sampeluk. Neng. Balik, neng. Ngapa neng kena, neng? Mau kecokot ular. Peng. Peng. Peng, neng hati-hati ya siap oke okay. jangan mentar oke okay, siap teman-teman saya minta bantu supportnya kalian teman-teman oke okay. bantu doanya ya bread bantu doanya assalamualaikum ini manusia bersekutu dengan iblis dia tadi melakukan ritual stop lagi ada ceweknya di sini nggak tahu ceweknya mau diapain ya kasihan banget anak orang cewek putih banget teman-teman stop lagi oke okay, aku coba cari Allahuakbar Bantu doa ya teman-teman, bantu doa. Aku coba ke depan sana, geng. Oke, terima kasih Kristiana. Stop pelan aku coba cari ke sana. Innalillahi wa inna Ada yang minta tolong, ada yang minta tolong, kamu denger enggak, Breng? Dari atas ada yang minta tolong. Kamu dengar, Kang Indra. ada yang minta tolong. Allah wabar Innalillahi ini oh, Kayak teriakan Kang Bawor. Rusmi hati saat malam, terima kasih. Itu di bawah ada teriakan Kang Bawor, di sini ada suara cewek manggil nyong. Kayak minta tolong. Oke, aku coba fokusin ceweknya dulu, geng, karena dia bertiga ya. Berdua, enggak apa-apa ada Kang Hendra, oke. Aku coba cari ceweknya. Stopan bantu doanya. Assalamualaikum ya Khodam-Khodam. Ya Khodam muroyari Halo, assalamualaikum siapapun kalian yang ada di sini. Aku cari, Neng. Ngumpet di mana Neng pulang Neng? Udah malam Neng. Neng. Tadi siapa yang manggil kayak? Hei, ke private ini lagi nyungkut celuk main, ah, stopin lo Jim. Kenapa Fred? Ke private, ke private, ke private, Innalillahi. Katamu apa, Pak Peng? Allah wabar. Di peng, di peng. Di peng, peng. Peng. Peng. peng. Oh, Innalillahi.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 kike kenapa rasa dari risiko Eh. Sama Buat itu korban. belakang sekolah. Oke oke. Oke kita cari lagi. kena kena dukungnya ngamuk kok kecil, kok maning ngomai. Iya. Mikirin kaya ngeletak mikir bret aja teman temenan aja perpencar brutal banget nyerangnya kok yakin nyong kayak tegebuk kayak maling asem brutal banget kita ya dur-dur banget kita si brett Wite dur-dur banget yakin oke nyong coba fokus di sini. Wite dur-dur banget soalnya geng bantu doa ya temen-temen bantu doa Sumpah, wongnya brutal banget, nyong hampir, bay nyong kenang, pukul, nyong kemarin udah dipukulin kenal, sekarang mau dipukulin lagi jor jerjer nyong ngarap jadi aparat apa, kudu fisik segala, lonok pada lalang ya kebuki bayar aja, ya. <tuh> iya ini tiga lawan satu masa kalah kok kita bersatu yuk, yang satu malah hilang malah breen, ini ini bukan hantu teman-teman ini bukan hantu. Kalau hantu kita bacain ayat kursi pasti udah kepanasan. Ini bukan hantu, Brad. Ini manusia, geng. Ini manusia, teman-teman. Beda ini. Dia bisa saja bawa sajam. Cuman dia manusia bersekutu dengan iblis. Ya cepet. Kalau, kalau, kalau, Kok tuh kuku udah tu maning? Sama itu. Kok tuh cepet golet? Iya. Kok balik na? HP? Ya, ya setelah bayi. Lemon ya motor citra. Sudah ditimpa langsung ke sini aja. Suruh ke aja ya. Oke, oke. Tapi, tapi aku tetap Kalian langsung masuk Bontot TV sama Understory. Oh, kan. Saya mau Allahu oh, Ya Allah. <tif> Innalillahi astagfirullah. What does? <tif> what to spend in? What to do wong gue? Dukun cabul. Hah? Dukun cabul kalau Akbar. Oh, stop latin dia nyerang dari belakang dia nyerang dari belakang geng dukun cabul asem Stop dulu aja ini batinnya udah hilang satu batinnya udah hilang satu teman-teman Oke okay. ini bahaya banget ini bukan bukan setan geng ini tuh manusia teman-teman dia itu manusia dia bisa melukai manusia teman-teman beda dengan mereka bangsa lembut ya geng Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke. Allah Akbar suaranya tuh, tuh, tuh suaranya sebelah kanan suaranya sebelah kanan Innalillahi Oke teman-teman bantu doa yuk sholawatan bersama teman-teman peng kita corak kita coba cari lagi sekali lagi dia coba bisa tapi dia bisa mengeluarkan api geng dia bisa mengeluarkan api geng Dia manusia tapi bisa ngeluarkan api. Nggak tahu dari mana mulutnya atau gimana. Assalamualaikum. Kang. Tolong balikin teman-teman aku, Kang. Oke, Kang. Kita damai aja, Kang. Siapa nama kamu, Kang? Cek gambar, Wak. Aku masuk sini, teman-teman. Cek gambar, cek sinyal. Hati-hati. Oke, siap. Sopi Kang. Kita damai gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita damai, Kang. Kita damai, Kang. Udah jangan marah-marah. Maaf kalau ganggu ritual, maaf. Kita damai aja, Kang, damai. Oke. Okay. Tolong balikin teman aku, Kang. Assalamualaikum. Tolong balikin teman aku. Dan aku juga mau tanya, itu cewek tadi siapa, Kang? Kok kayak enggak sadar? Oke. Kita mulai fokus aja. Coba kita santai dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, bantu doanya ya, geng. Kang, Kang. Kita damai aja Kang, oke kita damai aja teman-teman Bawa kayu, oke siap. Kang Jai siap, bantu doanya Kang Jai Kang Jai Gimana kabar sehat Kang Assalamualaikum Kang Siapapun nama kamu Kang, coba keluar Coba tunjukkan batang hidungnya Jangan tiba-tiba nyerang kayak gitu Ini negara hukum lo Kang Ini negara hukum lo Kang Jangan asal main serang loh kamu bisa kasar, aku juga bisa kasar, loh. Tolong balikin teman-teman aku sebelum kesabaran Inyong abis. Tolong balikin teman-teman Inyong. Pokoknya aku bakalan cari sampai pagi, Kang. Kita teman bantu doanya. Stop lagi, Inali inalillahi Assalamualaikum. Allah, bar suaranya tuh, tuh, tuh, Kang, kang, kang, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Aku di sini, Kang. Jangan sembunyi, jangan sembunyi. Oke, keluar aja, keluar aja, Kang. Keluar aja, keluar sini. Kita bisa ngobrol baik-baik. Kita bisa ngobrol baik-baik. Kita bisa ngobrol baik-baik, nggak usah pakai kekerasan, Kang. Mintanya apa? Itu tadi cewek siapa lo? Awas, kalau lu sampai celakain tuh cewek, tak laporin bener loh tak laporin bener loh Allahu Akbar suara dari belakang suara dari belakang hati-hati sopiris jantai oke siap ya Allah ya Allah kayak temanku diserang terang banget oke siap kita memang kita lagi pencarian mbak Yey. ye Allah Akbar suaranya kang aku di sini kang Allah Akbar ada suara teriakan ada suara teriakan minta tolong ada suara teriakan minta tolong Kang jangan ina jangan-jangan ya, satu demi satu teman aku diambil semua ini geng. Aduh suaranya kok sepi, suaranya sepi. Dra, ya Allah. Dra, nyong sendirian apa ini geng? Dra, war, peng. Aduh, kayaknya udah digebuk semua ini geng. Aduh piung apa nyong tinggal nyong dewekan kan? Innalillahi, inna lillahi apa nyong? mencar kabe siwa Allah wabendrak kok nggak ada suaranya Lundra, kok lu nggak ada suaranya sih Allah wabar Astaghfirullahaladzim ada suara itu suara lemon kayaknya itu Apa lemon udah masuk ini aku nggak tahu ini drak Ya, along gak ada suaranya lagi Kang Indra. Ini hilang maning apa? Yang satu belum ketemu. Yang satu hilang lagi. Eh. Hey, itu ada suara lemon di sini. Kayak kayaknya lemon udah udah masuk lemon. Enggak, sebentar aku cari Hendra dulu ini, geng. Sama Pepeng. Satu satu aja belum ketemu, geng. Satu aja belum ketemu. ada suara geram, ada suara geram, ada suara geram. Innalillahi. Subhanallah. Ini satu belum ketemu sumpah. Hilang lagi. Mon jangan mencar mon. Cari aku mon di sini mon. Jangan mencar. Jangan mencar. Hendra di depan lagi diserang. Allahu akbar innalillahi. Oke, aku coba fokus bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu depan ada cahaya itu. Itu depan siapa itu geng? Hendra kayaknya huh? Paleman. Innalillahi Allahu Hendra diserang. Hendra diserang oke. Okay. Kita cari Hendra dulu. Bang. Indra, Innalillahi la kalau walakuat lebihlah. Allah buat, Kang hop hop hop hop, Karonyong yang di Kang, sat stop dulu, stop, iya, mau di Kang, diam di hop hop hop hop hop hop hop hop di hop hop hop hop hop hop hop hop di Kang Kang assalamualaikum, assalamualaikum kita ngomong baik baik, sebentar, aja maju, aja maju, aja maju, aja maju, mau di aja maju Kang. Astagfirullah jin. Aja maju aja maju aja. Aja maju. Aja maju aja maju. Kenapa tuh kono? Kenapa kena Allah, Itu dukunan, cuy. Allahu. Ngamuk innalillahi. Ngamuk. Astagfirullah anjing. Kang kang kang kang kesadar. Innalillahi. Kang assalamualaikum. Assalamualaikum, ngapa ngine? Asalamualaikum. Sabar. Sabar wedus kok. Kok menungsa pademit ah, kok menungsa pademit sabar. Ditakoni kok, ha? Kang, kang, kang, kang. Ribut-ribut. Ayo ribut. Kuet bilae delah kue bilae delah. Kuet delah. Konyol kenapa, Pak? Kuet kok. Kang, kok sembunyikan teman-teman yang... aku di mana? Kok sembunyikan teman-teman yang di si mana? Ah. In... ini mangan Ini manusia bersekutu ini dengan yang iblis yang ini. Udin. Ini manusia bersekutu dengan iblis, saya yakin dia punya kekuatan, teman-teman. Ini bahaya banget ini, Guys. Allahu Lihat dia bawa tongkat. Kang sabar dulu Kang sabar ya sabar Kang sabar Kang sabar, kang sabar dulu ya Allah kita ngomong baik-baik Kang Oke kita ngomong baik-baik sebentar kita coba teman kang, kang lemon coba pegangin kameranya dulu siap-siap-siap siap. kita ngomong baik-baik dulu Assalamualaikum Allah kabar belakangnya belakangnya belakangnya belakangnya aja lu nggak aku orang bedik orang bedik orang orang Sudah mulai jelas orang sabar. Kok mer-mer. Halah, wah. Hati-hati, Tot. Hati-hati, Tot. Hati-hati, Tot. Woi. Woi, woi, woi. Jangan Kamera, kamera dikabur. Jangan biarkan kabur. Aduh, aku. Awas kabur. Jangan kabur, jangan biarkan kabur. Jangan biarkan kabur. Allah aku. Jangan biar Allah akbar ke batu. Jangan biarkan kabur. Stop loh, Di. Wedus hilang endi maning, nggih? Wedus banter banget bayunya ke Ciprit Hai empat orang lawan satu kocar kacir Asem Hah empat orang lawan satu masa kocar kacir, Hah empat orang lawan stop ilmu boleh jodohnya pknya mon ajak ke tuan mon mon ajak ke depan suara depan stop ilmu lah kalau awal aku itu kita coba bantu dia larinya kenceng banget kayak, dia memang sudah apel lokasi sini ya. Padahal teman-teman coba lihat ini daunnya, jalannya kayak gini terjal, susah banget teman-teman. Tapi karena mungkin dia hidupnya di sini ya. Oke, okay. kita coba cari ya geng. Kita coba cari di sekitar sini. Kita coba cari. Innalillahi. Allahuakbar. Astaghfirullah. Allahu akbar. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Laa ilaaha illallah Ya Allah, ya Allah. Aku ora ana urusan karokok Maring Mari dikedawih-dawih, tawih-tawih. Ini simprah bread merah bread Aku enggak ada urusan sama kamu. Majikan kamu di mana? Hah? Majikan kamu di mana? Astaghfirullah. Allahu akbar. Dimana majikan kamu? Dimana majikan kamu? Lihat. Ini malah ada sosok merah di depan ini, geng. Ini ada sosok merah di depannya. Kamu sembunyikan teman-teman aku di mana, Hah? Astagfirullahaladzim Oke, okay. oke. Okay. Bakar, tutup Ya Allah ini, ini tempatnya susah. Allah wakbar. Tempatnya susah banget, nggak bisa bar-bar ini, geng. Oke. Okay. Kalau kamu berani, coba jangan di sini. Kita geser. Ini tempatnya susah banget. Allah wakbar. Kita coba sikat ya, geng. Kita coba sikat, geng. Allahu Akbar. Tem pocok kayak gimana? Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Innalillahi. Di mana bos kamu? Di mana bos kamu? Di mana bos kamu, Ah, ha? Kita hajar, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Innalillahi. Aduh kena bidah cucok Allah. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Inna Akbar. Innalillahi. Inna ah, Ya Allah. Astagfirullahalazim. Innalillahi. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kita harus mencari. Astaga. Innalillahi. Allah, Allah, Allah, Allah. Anasih merah. Bagaimana ini bareng? Aja bareng-bareng. Aja bareng. Innalillahi. weh. Weh. Weh. weh. Weh. Aja weh. Aja melaju, Aja weh. Hendra tiga buk, Hendra tiga buk, Hendra tiga Hendra tiga Cukup nih mikir ini. nih. Wis orang Rusia, Medi. Hilangan jejak maning, hilangan jejak maning. Hendra diserang, Hendra diserang. Astopil wajim Allahu akbar. Neng sadar, Neng. Neng sadar, Neng sadar, Neng assalamualaikum. Peng, peng sadar, peng. Peng sadar, peng. Peng, peng. sadar, peng. Peng diam dulu, diam dulu. Pet keteneng kena pet. Kepa peng neng kena pet. Sadar, neng kena ke. Peng sadar, sadar, sadar. Kepong kepong oh, Allah akbar. Oh, ya Allah. Allahu akbar. Inna lillahi. Sabro Kayu kayu kayu kayu. Kayu awas kayu. Kata de bret. Allahu Kayu wala Kutuku bret. Oh, Asam. Dukune. Astu Yakin membabi buta sumpah. Membabi buta. Dukune membabi buta bret. Ayo kotok kotok kotok kotok gotok stop cepetan, kamera taruh, kamera taruh, kamera cepetan, cepetan, cepetan astabfirullahaladzim astabfirullahaladzim awas, awas, awas, awas awas astabfirullahaladzim indah Innalillahi, indah Allah wakwa ayo, ayo, ayo Allah wakwa balik, Stop Oke, serakan, Hati-hati, Hati-hati, Hati-hati, Hati-hati, Hati-hati, hati Oke. Innalillahi sabar, uh. Allah lahi, inali lahi, inali lahi, Allah lahi, inali lahi, inali lahi, inali lahi, inali lahi, Ya Allah Ya Allah Astabahkan Allah Aduh kepriwek Orang satu Kuat banget tenaganya geng Kuat banget Astabahkan Orang satu kuat banget tenaganya Dia mau babi buta sumpah Dia mau babi buta geng. Gimana kalau kita serbu kalau eh jendera, jendera, jendera gini aja ya nanti ada yang meng, ada yang menghalo dukunya ada yang menghalo ceweknya gimana oke okay, kita bagi dua tugas gimana siap, siap. Aku, aku sama siapa aku cari ceweknya terus dukunya yang gede-gede Kang Hendra sama lemon ya gimana aku sama Citra ya aku cari ceweknya kok kan wongnya kuat gede kau lawan dukunya ya ya ya Oke aku cari bagi kita bagi dua kita bagi dua kaya, kaya, kaya, kaya, kaya. Kaya, kalau Jukun, siap ya, oke okay, siap yeah. ya. oke okay, saling, saling okay, teman-teman mau... aku kita bagi dua tugas jadi kita selamatin ceweknya satu dan satunya kita harus hadepin dukunya dan karena badanku kecil aku milih cari ceweknya aja ya teman-teman ya bukan nyong, bukan nyong pilih enaknya sendiri teman-teman tapi kita harus bagi tugas karena kita nggak bisa kayak gitu terus Dia tenaganya terlalu kuat teman-teman Giliran cewek semangat Ah bukan gitu wak bukan, bukan masalah kita cari ceweknya semangat wak Asem Ini bukan masalah Masalah milih tugas teman-teman Tapi memang harus kita Apa namanya Bagi tugas Oke kita cari mbak syurtinya dulu Kang RC Jangan berpencar Awas jangan sampai ketemu dukunya Dukunya biar lawan yang gede aja Teman-teman saya minta bantu share ya Teman-teman saya minta bantu share Kemanapun ya teman-teman Ini urgen banget bahaya banget teman-teman Ini bahaya banget ya Allah Teman-teman saya minta bantuan Teman-teman saya kasih tahu ya bontot TV dalam bahaya Oke okay. bontot TV dalam bahaya teman-teman Saya minta kasih tahu teman-teman saya dimanapun Dimanapun ya teman-teman kasih tahu bontot TV dalam bahaya sama kawan-kawan Allah wa-ku'abu'in nani lahi Stopilah Jim Neng Aku cari ceweknya aja, Neng. Dek, Peng. Posisinya dia nggak sadar. Peng. Dia sadar, Dek. Kalau kamu dengar suara, Jadi tadi udah ketemu, sayang dia itu linglung. Kamu Coba lawan, coba lawan. Jadi dia kayak orang linglung, nggak sadar sama sekali, teman-teman. Dia nggak sadar, nggak inget siapa namanya. Dan nggak inget di mana. Dia tadi gandengan sama ceweknya. Oke. Ada yang gerak-gerak, Pak. -gerak, Kakek, Allah Akbar Assalamualaikum. Siapa di situ? Itu daunnya goreng-goreng. <kuh> Assalamualaikum. <MKS> ya? Cet <coughs> kayaknya di sini cet. Kayaknya di sini gerak-gerak. Coba kamu maju. Itu Iya gerak-gerak. Okay. Sebelah sini tadi kayak <coughs> <Okay>. <coughs> surti. Kita, bagi dua. Iya. Jadi, kita yang kecil-kecil, kita yang kecil-kecil cari ceweknya aja, ya Wak. Cewek sama MKG. Nah. Mana sur, surte, sur. Sur. sur, sadar sur, MKD. sur, Dan kayaknya, sur. Jangan pisah, ya. Aku sama Ang sur, Dia, sur. Uh, sur. Kayak, jadi enggak bener, gitu guys. Kayak gak bener gitu. tapi ini kayak enggak pernah Karena dilewatin orang ya seputul. dia kuat banget dia tenaganya dia geng dia kuat dari itu, <coughs> gitu guys, kali ya. Allah Akbar ada yang nangis ada yang nangis ada yang nangis tadi sebelah sini ada yang nangis tapi kalau ini kayaknya enggak pernah dilewatin manusia Allah Akbar itu ada sur itu kayak suara teman kita minta Oke, tolong saja ya Allah Akbar Allah. coba maju lagi coba maju lagi sur tapi kayaknya enggak pernah dilalui kayaknya enggak pernah lewat sini ya enggak ada jalan setapak di sini coba sur sur, sur anak dua bujang ini sur balik sur sur sadar eling eling eling sur sur, sur iya betul sur sur sur, sur. oke okay. yakti cari ponton sur aku cari surti aja sama pepeng ya sur kayaknya gak lewat sini deh ini gak ini bukan jalan Pak kita balik cari lagi, lagi. awas takutnya nyasar balik lagi balik lagi ya. eh nyasar, betul. sur sur Allahu Akbar, inilah. Hi astagfirullahaladzim, itu temannya minta tolong. Ha, temannya minta tolong yang benar. Temannya minta tolong, enggak? Itu suaranya masih aman. Saya kira suaranya masih aman, teman-teman. Sur, sur, ya Allah, masang ngusuk-ngusuk kemarin suka tanah. Gih, inilah, ilah. Kalau awal aku, tayblah. Kang, RC, dengar. Coba diam dulu, diam dulu. Ada yang nangis, dengar enggak? Tuh, tuh tuh tuh kayak minta tolong kayak minta tolong dia kayak nangis minta tolong aduh dua kali tadi suaranya dua kali geng suara dua kali dia dia nangis minta tolong geng oke aku coba fokus di sini teman-teman coba saya minta teman-teman yang pakai handset yang pakai handset teman-teman saya minta tolong yang pakai handset ya ada suara astagfirullah Ya. Innalillahi oh, inna. Allahu Akbar astagfirullahaladzim rodin Innalillahi hah Api nggeram ape nggeram Allahu Akbar Allahu Akbar Innalillahi stop rodin jatuhlah cipatulah wujudullah afwanullah lailaha illallah muhammadur rasulullah salamun Innalillahi. Belakang war, eh war. Cid, coba fokus. Ungkur-ungkuran bain. Allah wa alper. Inna de. Awas sapi breng. Subhanallah. Subhanallah. Api inilah ini. Sor, sor. Dia minta tolong. Allah wabarak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim stop belajib. Inilah ini. Inilah Allah wabarak. Astagfirullahaladzim stop Ya Allah. Inilah ini. jebakan ini. Coba stop Stop Fokus aja panik oke. Ya Allah mari. Di kecewainnya ke. Sur. Mas Mas Tristo. Mas Tristo. Mas Tristo. sur, sur, sur, Alamu. ya Allah aduh, ya Allah aduh, Allah aduh, aduh, tolong tolong tolong aduh, tolong. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Ya aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Ya Allah aduh, Allah Akbar. Aduh. Kok kebok ke orang? Kok kebok orang? Orang-orang. Astagfirullahalazim. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Mbak direcak perut gue. Ah, Ya Allah. Ya Allah. Wedus. Ya Mbak brutal banget sumpah. Brutal banget sumpah. Ya Allah. Ini manusia, geng, walaupun diajanin. Ini ya. manusia, geng. Ini bukan demit. Ini bahaya bati nih. Ini manusia geng. Menungsa. Coba maju lagi ke sana. Ini menungsa geng. Peng. Dia culik teman saya. MKD, MKD ya teman-teman. Kita tetap fokus di sini. Kita tetap fokus di sini. Aduh tangan ini yang kena gadung kabel ke lara banget ya, duit. Bred coba kita. Kalau ketemu kita tanyain minta duit berapa lah ya Bred. Tuh, tuh, tuh, tuh jangan pada jangan pada iri, nah, jangan pada iri, Kang Cita jangan jauh-jauh. Tiba-tiba dia suka nyerang Tiba-tiba tadi di, dia keluar dari semak-semak, jadi dia kayak bunglon ya, teman-teman dia bisa bisa kamuflase dengan tumbuhan, teman-teman tadi. Aku nggak lihat di sini ada sosok ternyata dia langsung nyerang geng hati-hati oke terima kasih yang belum sukerep saya minta bantu sukerepnya geng biar tiba -tiba tambah semangat tiba -tiba yang belum sukerep bantu sukerep ya teman-teman kita coba turun lagi dia bisa kamuflase kayak daun ya, itu karena mungkin dia, dia bersekutu dengan iblis ya, dia ilmu hitam ilmu sesat. awas tiba, dia bisa muncul dari manapun ya Kang Citra hati-hati dia bisa muncul dari sebelah manapun Baru. kayak tadi tiba-tiba dia nyerang dari belakang awas Ini aku Seben lah loh? iya kita cari surti ya Kang tolong tolong balikin surti kita damai Masa Kang Betul yang Kita bawa balikin bawa. surti <tuk> Allahu Akbar innalillahi wa laa hawla Gendis malam selamat malam Gendis bantu ser Bantu ser yang Tapi, belum sukses bantu tetet, ser tetet gitu. Tapi kok enggak bawa wedang Bro Jen Kang balikin Kang Kang balikin teman-teman ini nyong Kang Kang balikin teman-teman. Halo. aku kesal banget. Tiba-tiba dia nyerang. Dia bisa kamu pasang dengan pohon asem. Dia cibisa kamu pasang dengan pohon. Tiba-tiba dia nyerang. Stop belajarn. Kang assalamualaikum. Halo. Halo. Iya kita berempat masa kalah sama satu ya. Teman-teman, tolong di record ya, geng. Dokter terjadi apa-apa dengan yang bontot TV. Teman-teman, tolong di record bontot TV dan kawan-kawan dalam bahaya, geng. Tolong bantu share teman-teman bontot TV dan kawan-kawan dalam bahaya. Iya, ke pribadi. Nah, ah. ah. jangan berpencar. Oke, dinding inilah. Oh, coba Yung masuk, coba masuk, coba masuk, coba masuk coba kita masuk Oke okay. Halo peng-peng Brad Brad ini enggak mempan disolawatin maupun dibacain apa geng dia itu manusia geng bukan demit bukan setan cuma dia bersekutu dengan iblis dia bisa kamuflase tiba-tiba nyerang dari belakang dia kamuflase nyerang dari belakang teman-teman assalamualaikum aduh kesel banget belum ketemu peng jangan bercanda peng biar iblis menjauh ke siapa. Oh iya teman-teman tapi tetap kita harus berdoa ya teman-teman walaupun -teman. syaitan bismillahirrahmanirrahim Allahumma di sultanil admi, wadilman manil qadimi, wadil wajhil karimi, wabaliyil kalimatit tamati, wadda'atil mustajabati hakilil hasani wal husaini, min anfusil haqiyanil kudrati, wa nadirina, wainul wal insi, was ni wa, wa nyakadu lazina kafaruli, yuslikun agabi apsorhim, lama sami dikroyakuluna inahu, lama sunun huwa kamu staja bil kur Warisa adimi bahwa risa sole manut nutaut alus alumot tututun arsi toilum riwasuhik jati wakti hajati waksir amvaliwa ola diwa habib nilin nasi aksma ina wataba agala tewatabulu indama ina daya tama isalman kandang aja wajibal kala kaf nire ina kala kuli songodir subhanarabit rabil jati amaya sifun wasala mengalal mursalin walham bilangir Oke, okay. gak mau kayu geng, gak mau kayu geng Gak banget kok, Kang Hah? Gak mau kayu geng, bahaya geng Dia bisa kamuflase soalnya, dia bisa kamuflase soalnya Dia bisa tiba-tiba nyerang Dia bisa tiba-tiba nyerang Kang, balikin Balikin temen nyong Kang Alhamdulillah, Wakbar Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi dia nyerang dari belakang. Innalillahi, Innalillahi berat, Innalillahi berat. Mana, mana? Dia nyerang dari belakang, dia nyerang dari belakang. La kullahu la, la kuata ilah billah. Kayaknya dia yang megang kaki ini, nyong. Ada yang megang, megang sikilen, nyong. Iblisya, iblisya ini, iblisya ini. Allah akbar, Innalillahi wa inno rojiun, Innalillahi, Innalillahi. Jangan serang dari belakang, Gang. Jangan serang dari belakang. Jangan serang dari belakang subhanallah stop lagi stop lagi inadelahi allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kay Allah apa rame banget batire dewek Oh kita cari kita cari dukunnya wis enggak apa-apa wis yo Kayak Kay batire dekor ngorong-ngorong nang apa kayak ini diserang kayak Cit Iya Kita cari temannya Cit, mon itu ada api apa itu Oh ini teman temannya masih aman ya geng teman-temannya masih aman gimana udah ketemu dukunya belum aku tadi belum ketemu ceweknya ma dukunya nyerang Hah, kenapa iya kok Kang Allah, awas, awas, inilah lagi. Kejar, bret. Kejar. Kejar, bret. bret. Mari dindra kejar. Kejar, dirah. Allah, awas, curang, awas. awas. Mari di pantar, pantar, melayu, ne, wat, Hei. Allah, eh, ya, lepasin, lepasin, teman-teman ini, Allah, dah, lepasin, mohon, mohon, lepas lagi ya, Allah, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, ya, lo citra, ceritakan cerita, oke, taruh kamera, taruh kamera, tidak kita lawan, tidak, taruh kamera kita lawan, tidak, Allah, lepas, enggak, lepas, enggak, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas oh. Allah Sumpah. Demi Allah banget tenaganya sumpah. Sumpah. Sumpah. Kok priwe? kok kpremi ki, luka pora, luka pora, hah? Hah? Aku dicekak kau, premi. Ya Allah, wis cilik kering, tuh sikap maning melasi banget. Ya Allah, istirahat aja. Allah, istirahat oh, aja. Allah, Allah, ya. Allah, ya Allah, istirahat di situ koi. sebentar. Kita cari lagi. Kamu istirahat dulu. Kamu istirahat dulu sebentar. Ya Allah, wis cilik banget, bela, di sikap melasi. Lemon me kita celoki maring di komisi lah, hah? ketemu lemon botot Ya Allah tulungi brat tolongi brata ya brat Allahu Akbar Hei hei cul cul cul cul gepuk dasai gepuk dasai eh cakapur aja kabur eh hei astagfirullahalazim Allahu Akbar kecar terus kecar dia kecar terus kecar terus kecar terus Allahu Akbar halah ketinggalan jejak maning. in Alillahi lah yunie temen dia dia coba ngambil satu persatu teman-teman kita dia coba dia coba dia coba allah pak allah Akbar. dia coba mengambil satu demi satu teman-teman nih ya stopil aja La hawla wala quwata bila billah. Gimana tukang lemon? Gimana sebentar teman-teman? Kok kepri lemon? Ya Allah. Ada okay. apa, Lagi ngejar dukunnya. Masa kok gede botak wae gue kalah? Tahu Kang Guru ditekel kok ngeblek. Dia suka nyerang dari belakang sih ya, geng. Halo. oke sebentar. Sebentar kita cari, bar istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu teman-teman. Bismillah oke ya. Kebulan ini betul. Acara apa ini? Ini acara ekspor teman-teman, tapi nggak sengaja tadi kita ketemu sama dukun sedang ritual dan dia bawa cewek gadis teman-teman dan kita coba selamatin ceweknya tapi Ternyata <coughs> dukunya marah, teman-teman. Dia itu merasa terganggu, jadi dia marah, ya, teman-teman. Dia marah, oh. dan teman-teman kita akhirnya jadi korban. Tadi ada MKD dan lemon, dan RC juga tadi disikap. Stop lagi, tapi aku tetap tidak menyerah, ya, teman-teman. Kita bantu cari, Stap. jadi dia itu manusia, ya, bukan iblis, bukan setan. Dia manusia, jadi. Cuman dia bersekutu dengan setan, kekuatannya luar biasa. Tadi sampai sempat dikeroyok ada empat orang, dia sampai masih kuat banget, teman-teman. Oke, saya minta teman-teman bantu yang masuk di sini, yang baru temuin channel saya, bantu TV, teman-teman. Bantu supportnya minimal dengan suker ya, teman-teman. Biar nyong tambah semangat malam hari ini, kita cari kawan-kawan inyong. Oke, geng. Bantu doa teman-teman, bantu doa bersama-sama yuk bantu dua bersama-sama teman-teman. Oke, okay, nyonya bisa baca live chat satu-satu ya, teman-teman. Satu Ya, teman -teman. Okay. Yeah, kita coba. Kita coba pukul rame-rame, teman-teman, tapi dia itu punya kekuatan, geng. nggak segampang Nggak segampang kita itu membalikkan telapak tangan teman-teman, dia itu punya kekuatan geng. Udah mati di dongani juga orang ada di betul. Tapi minimal kita minta bantuan sama Allah. Oke siap. bawornya baterainya udah habis. Bawor, baterainya udah habis dan aku nyusul bawor. Bawa kayu ini, aku udah bawa kayu ini geng. Sopilah Jim lah ilah ilah lemahamah setan belek setan setan tampil oke kita inilah Kang jangan pencar Kang jangan pencar dulu suaranya udah sepi nih suaranya udah sepi teman-teman mohon suaranya hilang jangan-jangan hilang satu persatu teman-teman nih Yong jangan-jangan satu, <Spture> uh, jangan, <laughs> jangan, jangan satu persatu teman-teman yang hilang monitor monitor monitor monitor Aku la ilaha illallah. teman, -teman yang mana ini? Teman-temannya yang mana? Innalillahi. Oh, ini ada teman aku satu lagi, masih aman. Oh Kok okay. sih aman, Mon? RC sih aman. Oke. Sebentar, kita fokus dulu. Innalillahi wa inna ilaihi jingun Demit kuntilanak akakun enggak ada urusan sama kamu malam ini, aku cari. Surti ya. Lu gak bayi, lu gak aku nggak ada urusan sama kamu. Di mana majikan kamu? Hei, empat orang diobok-obok satu orang betul. Empat orang dilawan satu orang. Diobok-obok asem. Ya Allah lembut ya Oke, aku coba fokus dulu sebentar. diserang pret. RC nyong diserang. Innalillahi innalillahi Awas hati-hati, hati-hati. Kamu nggak lihat ada orang? Nggak. Tiba-tiba nyong diserang api. Nyong tiba-tiba diserang balon spek api, Stop aja, wadus pantai itu menungsa kau, wadus. Ya dia nyerang kaki untung gak kebakar, Gang. Wadus pantai kau iblis. Innalillahi la kalaula kuatilah <tip> oh, bila la kalaula kuatilah bila. Stop aja. Gemuk ada di sini, tapi gemuk kuning nggak ada. Innalillahi. Gemuk kuning nggak ada. Dia coba serang dari belakang. Teman-teman netizen audiens, bantu salawat bareng-bareng yuk. Syukurlah satu Peng! Peng! lah sifat, ya, lah Allah Oke, okay, gebuk mata kakinya, oke okay, siap. Peng. Kita cari, kita pukul mata kakinya ya, siap. Suara biasa. Suara biasa. Suara biasa. Suara biasa Allah akbar itu depan apa? astagfirullah neng, neng, neng. Allah akbar. Sur, sur sur aku lihat cewek sur sur tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu Allah hai hey. eh hey. hey. hey. hey. oke. Okay. Ana anak suara kita guna kita Wah kita guna hajar ya kita guna yakin kita coba sikap dari belakang. Dia lagi kehadapan sama teman yang lemon. Oke, aku coba serang dari belakang. Dia nggak ngelihat kayaknya dia nggak kerasa. Aku di belakang. Oke, aku coba serang dari belakang. Aku coba serang dari belakang, teman-teman. Lihat itu dukunya, geng. Itu dukunya kita coba serang dari belakang. Bantu doa, teman-teman. Bantu doa, bantu doa kita coba serang. Mari, mari, mari, mari, mari Bret. Lah nah, si La, wong nyong ngarep sikap sekang buri malah okay. kok sudah Antem. Wong ngarep. Kok kena apa, Cet? Mon. Citra Mon. Ced. mon Mon. Kau kenapa ced? Mon? Iya iya. Enemon. Ced kenapa ced? Eh? Depdede. Hah? Al -hunci, al -hunci, al -hunci, Hah? Stop belanjing. Kau kenapa ced? Aman. Aku, buat aku Hah? Menyet menyet ya. Ada ada misa ada misa. Karena lemon di sini aja karena lemon. Oke. Karena lemon di sini karena lemon. Karalemun karalemun mon aku gedut banget yakin Astaga. Allah wakbar innali Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. ya Allah sumpah geng ini nol, ini nol, ini masuk. ini nol, ini nol, Allah, nol, Allah, nol, ya Allah. nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini banteng ini Pak tir nyong Oh all. Oh, all. oh all. Allah. Stop Innalillahi Innalillahi Inna ya Allah. Boleh aku take pas. off ya Teman-teman aku bawa pulang ini. Kita ki kamera, kamera ini siapa ke? Kamera ini siapa ke? Innalillahi. Teman-teman, ini udah enggak ya Allah. Astagfirullah teman-teman. Innalillahi. Oke okay, Fred. Kebakar kakinya. kakinya kebakar teman-teman. Ini udah nggak kondusif banget kebakar. Fred. Mohon maaf. bontot TV take off teman-teman. Mohon maaf. bontot TV take off masuk. Ya. RC misteri ya, sama lawan aku. Take off teman-teman ini, aku bawa pulang. Oh, ini udah koperan, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar ke banget ya, tanpa rekayasa,